Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Nama Muhammad. Berjumpa lagi dengan salam sadi di CD.com Jaya, teman-teman. Uh, kesempatan kali ini, semoga kita semua dilimpahi rahmat oleh Allah SWT. Uh, kesempatan kali ini, saya akan bongkar hasil praktek zaman-zaman dulu. Nemu apa? Gitu, yang ringan-ringan kita bahas, seperti itu. Oke, okay, teman-teman, ya. Oke okay, itu ada kotak penyimpanan zaman-zaman dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita bahas apa yang ringan-ringan Bismillah oh. Ini hasil praktik Zaman-zaman dulu good ini nanti aja bahasanya kayak gitu gitu oh ini Kauin aja deh nih ini agak rusak sih sebetulnya cuma bisa ndak ini di di renovasi ini apa ya Pak, ya jadi konstruksi seperti itu diperbaiki lah ini LED view display eh uh, Sc-nya tiga Ini sudah dioprek-oprek ya. Oke rangkaiannya teman-teman bisa lihat sendiri di ini di Google seperti itu. namanya ya, ini 8 LED dimulai dari mana ini sini kayaknya ya Oke ini inputnya ada dua ya in satu in 2 in satu ini melalui resistor 470 indunya ya pada kalau in satu melalui resistor dan dioda sama kok masuknya sama kemudian diatur oleh potensiometer atau tripod seperti ini Ya. Kemudian, pa, pa, supply -nya, power supply-nya, power supply-nya tegangannya 4,5 sampai 12 volt. Kemudian ini ada pemilihan dot apa bar. Ya. Dot ini nyalanya satu per satu. Kalau bar itu berurutan, nyala dari bawah, tidak mati seperti itu. Kemudian, uh, kalau yang dot ini, ini nyala, nah, kalau naik ini mati, nyala-nyala begitu. Oke, ini dibeli yang dot. Oke, kita cek dulu. Tapi, oke, sebagai bahan uji coba, uh, kami akan menggunakan power ini ya. Ini trafonya, saya buka tadi. Oke, kita cek tegangan yang ada di sini, berapa volt kalau enggak? Nanti kita turunkan sendiri. Oke, ini speaker ya, ini outnya. Nanti kita ambilkan dari sini aja, ke dioda ke input yang dioda tadi. Kita akan cek dulu ya, saya akan cek dulu keluarnya ini. Ya, elko itu di sini, di sini elko 2 itu. Ya. ini ct nya. Oke, okay. kita cek dulu keluarnya berapa. Oke, okay. saya akan cek dulu, teman-teman. Ya, tegangan keluarnya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terjadi konslet. Mana settingnya? Saya tidak tahu ini yang mana. Eh. Wow, udah stabil ya. Karena mungkin kurang nempel juga. Ini berapa ini? Ntar saya uh, ini kan timahnya ya. Saya akan perbaharui timahnya. Sudah saya perbaharui timahnya. Sudah saya solder tadi teman-teman. Coba cek lagi. 14 lah, sekitar, ya 14lah sekitar sekitar 16-an terlalu tinggi terlalu tinggi eh uh, mungkin ngambil dari sini aja ya ambil dari sini nonon dipakai power supply sendiri ya tidak ganggu juga ke yang ini ini cek dulu power supply yang di sini keluarnya berapa karena ini AC ini 17 ini 17 itu maksimal 12 Oke okay. kita kali aja ya Oke okay. Saya buatkan power supply seperti ini 5 volt 7805 IC regulator Langsung disolder ke sana Yang tengah ini pasti CT Seperti itu teman-teman mesti seti oke Oke, okay. groundnya disini agak ruwet juga ya <laughs> skip, skip aja beda lama-lama cek dulu apakah betul-betul 5 volt, atau malah meletus atau bagaimana in ground out bismillah ya yeah. ini banget ya. Kalau belum ada beban. In ground out. Tapi kok di sininya kebalik ya. Min malah. Oke, lanjut. Oh, ini saya kebalik, teman ini kebalik, coy. Oke, bener sudah ya berarti ya? Lima vol. Oke, lima vol ya. Oke, cukup. Oke, teman ya ini sudah hampir jadi yang ini outnya out dari speaker saya ambilkan di speaker masuk ke in 1 nanti eh ya in 1 ya sebelah sini ya kemudian power supply nya ini masuk ke sini seperti itu oke kita coba langsung ya teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim ya. sebenarnya sederhana sekali sih seperti itu Ya, yang saya ikat ini yang positif Masuk ke yang sini Ya mudah-mudahan berhasil ya Berhasil tidak berhasil Ini insya Allah akan tetap saya upload Tidak berhasilnya mungkin karena ini sudah lama Mungkin ada yang hang atau rusak Yang penting kalau ini Kalau di UV ini LED UV ini Atau VU ini itu groundnya harus jadi satu ya dengan groundnya yang mau di, misalnya di, dilihat di, di -kan seperti itu. Kalau groundnya ndak jadi satu biasanya ndak nyala. Oke, okay, kita ambil yang in satu, in satu yang ini ya, ikut ke dioda ya, ikut ke dioda udah langsung nyala langsung enak ya groundnya ini di sini ya sini satu oke seperti ini teman, -teman. saya akan uh, nyoba inputannya pakai tangan dulu kalau bisa nanti langsung ke musik Bismillahirrahmanirrahim aja dulu ya. Oke okay, kelihatan ya teman-teman ya, lihat VU nya Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim lagi. Volume nya saya naikkan dulu. Oh, tidak bergerak. Nyala tapi tidak bergerak. Aduh. Apakah ada yang keliru? Kita cek dulu. Kita cek di susunan lednya. Susunan lednya sudah oke. Kita cek di potensiometernya. Oke, okay, kita cek di potensiometernya. Mana itu? Aduh, yang min ya? Yang min, yang min? Oke, okay, tespen. Aduh, tespennya ini banyak apanya? <laughs> Oke. Okay. kita taruh di tengah gini Bismillahirrahmanirrahim nyalakan lagi ya oke okay, sip nyala teman-teman ya sudah nyala di pengaturannya Eits. ini kayaknya minta ganti trip tripod ini oke okay, sip oh ini agak panas ya force nanti diganti aja oke okay, ya nyala teman-teman ya langsung ke musik ya oke okay, nge sudah saya nyalakan oke okay, teman-teman ya seperti ini ini uh, versi dot nya ya volume akan saya nyaringkan Ini dot apa bar dot, ya Ya, Fatih. Ya, nyala teman-teman ya. Gampang kan ya? Nah, loh Yo! Yo! Ini yang versi dot, teman-teman. Setelah ini coba ke versi bar. Oke, okay, pause dulu ya. Oke, okay, kalau versi bar tinggal ganti ini. Ya. Dari sini ke sini ya. Jumperannya ini ganti aja. Ini versi bar sudah. Oke. Okay. Kita masuk ya. Oh, ini sabar teman-teman mungkin videonya agak panjang tapi kan yang penting teman-teman paham ya versi bar ya saya masukkan ke versi bar saudar aja nah, sederhana kok oke langsung nyalakan Bismillahirrahmanirrahim dulu nah ini versi bar teman-teman ini versi bar ya terserah yang mana yang teman-teman suka mau bar mau dot sama aja Oke, sekian dulu tutorial singkat dari kami. Kami akhiri. Obolet TV Udaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.